semuanya ketemu lagi bersama aku Uci seperti biasa di channel youtube aku ini kita bakal ngebahas tentang terapi ataupun obat-obatan herbal-herbalan berdasarkan penelitian buku bahkan narasumber yang Insya Allah terpercaya. Jadi di situ aku baru ngumpulin informasi karena aku juga butuh informasi ini. Jadi sekalian aku baca-baca atau -baca, aku sharing ke kalian, edukasi ke kalian. Semoga kita sama-sama uh, berhasil. Suburan wanita ataupun program kehamilan. Nah di sini di channel aku, aku banyak ngebahas tentang program kehamilan yang aku rekomendasikan bisa kalian lakukan kayak gitu. Tapi di sini sekali lagi aku itu bukan dokter kalian. Aku cuman ngasih edukasi sama informasi ke kalian yang bisa kalian coba untuk uh, melakukan program kehamilan, siapa tahu bisa membantu gitu kan ya. Jadi di sini aku hanya ngumpulin informasi berhubungan dengan kesuburan wanita atau program kehamilan bagi kalian yang pengen hamil yang belum dapat momongan kayak gitu di sini kita bergabung untuk Mencari informasi yang bisa kita lakukan untuk ikhtiar. Jadi, di sini bukan uci yang bisa menyebabkan kalian hamil, tapi ikhtiar kalian yang bisa menyebabkan kalian hamil. Di sini, aku juga lagi berikhtiar, jadi kita sama-sama untuk mencari informasi dalam jalanin proses keberhasilan untuk hamil ini. Jadi, jangan lupa juga buat kalian yang baru ketemu sama channel YouTube ini. Silahkan di like, di komen, dan di subscribe dulu Semoga bermanfaat ya Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Silahkan komen di bawah Kalau misalnya aku sempat aku balas-balasin Tapi kalau misalnya aku lama nge ngebalasnya Kalian follow IG aku di atas Nanti DM aku di situ, Aku bakal cepet balasnya Karena aku nggak selesai di Youtube Oke? Okay? Oke, okay, disimak terus videonya Sampai selesai So, langsung aja kita bakal ngebahas tentang manjakani berhubungan dengan kesuburan wanita. Sebelumnya pasti diantara kalian udah pada tahu kan manjakani itu seperti apa. Nanti aku bakal tunjukin gambarnya di sini dan dia itu udah diproduksi atau dibikin pada para produsen obat herbal. Biasanya ada yang udah berbiji-bijian ataupun berbentuk dalam kayak untelan kayak gitu kayak pil. Ada juga yang berbentuk kapsul yang udah dibikin uh, dalam kapsul kayak gitu. Jadi di sini kita, aku bakal bacain kalian tentang jurnal penelitiannya dulu ya. Tapi nanti aku bakal tempelin jurnalnya supaya kalian lebih mengerti. Kalau saya penjelasan aku kurang paham, kalian bisa baca-baca langsung ya. Ini tahun penelitiannya Juli 2017. Nah. Um, judulnya itu pengaruh pemberian ekstrak biji manjakani terhadap bakteri paginosis dan gida penyebab keputihan Kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu uh, di dalam penelitian ini Dalam be beberapa riset, buah manjakani banyak bermanfaat bagi kesehatan organ intim wanita Karena mengandung beberapa zat fitokimia yang berperan aktif dalam membunuh bakteri dan jamur penyebab keputihan, seperti senyawa fenolik, flavonoid, dan tanin, nah minyak astrigen dan lainnya yang dapat menekan pertumbuhan mikroba patogen yang dapat menyebabkan keputihan. Nah, seperti kalian tahu lah ya, kalau keputihan itu bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan susah hamil dan juga mengganggu banget, kayak gitu. Di sini aku bakal nunjukin kalian kayak gimana sih yang biasanya aku konsumsi itu manjakaninya bentuknya kayak gini bentuknya kayak gini bentuknya peel kayak gini jadi kalau minumnya itu ini aku ada brosurnya. ini manjakaninya buatan orang Kalimantan ya ini buatan orang Kalimantan seperti ini, aduh sore ini tulisannya nggak kelihatan ya, hmm. kayak gini. Jadi aku bacain aja. Manjakannya ini udah bercampur sama pinang muda. Pinang muda itu juga bagus banget untuk kesehatan reproduksi. Nah di sini itu khasiatnya mengencangkan otot kewanitaan, membersihkan organ intim kewanitaan, menghilangkan bau tak sedap, mengusutkan kewanitaan, melancarkan haid bagi yang nggak rutin haidnya, terus mencegah dan mengobati keputihan. Meningkatkan stamina, merapatkan mispi, alias merapatkan otot-otot vagina, kayak gitu. Jadi, meningkatkan gairah seksualitas, mencegah diabetes, dan mencegah kanker. Jadi, biasanya kalau aku itu, dosisnya minumnya itu 3 biji ini sebelum tidur, kayak gitu. Kalau Aku sih minumnya itu kalau misalnya berasa kayak keputihan aja. Kalau misalnya nggak keputihan, aku nggak minum. Jadi hanya ketika tubuh aku membutuhkan aja sih kayak gitu tapi ada beberapa teman-teman yang kalau katanya kalau nggak minum ini justru keputihan jadi harus minum ini terus kayak gitu nah seperti ini yang biasanya aku minum tapi biasanya banyak banget yang dijual dijual di luaran kayak gitu nah, manjakan saat terus apalagi tuh banyak banget sih mereknya ya Oke okay, kita langsung bahas aja apa kandungan dari manjakani itu sendiri nah, Manjakan ini sendiri dia itu bisa membantu untuk membersihkan kuman-kuman atau bakteri yang ada di liang vagina ataupun di dalam rahim kayak gitu Untuk manjakani ini sendiri aku itu belum terlalu banyak menemukan jurnal penelitiannya Cuman dari buku itu tuh mengatakan bahwa herbal-herbalan atau tumbuhan-tumbuhan yang seperti ini itu bermanfaat banget buat kewanitaan seperti misalnya kayak pinang muda, terus siri, terus rumput fatima, kayu putih, terus rempah-rempah yang lainnya, itu tuh sangat bermanfaat dan bagus banget untuk membantu meningkatkan kesuburan. Terus menurut dokter juga nih, keterbatasan penelitian ini sendiri sehingga kita itu tidak banyak mengetahui efek apa aja yang bakal dialami ketika kita itu mengkonsumsi herbal-herbalan seperti manjakan ini nah karena itu dokter juga nggak bisalah me apa, menganjurkan kita untuk mengkonsumsi itu sendiri paling mereka hanya bisanya itu mengusulkan agar kita periksa ke dokter kandungan aja karena lemahnya dari penelitian itu sendiri yang menunjang herbal-herbalan ini tapi kalau misalnya dari buku itu tuh bagus banget cuman penelitiannya yang kurang. Uh, pernah aku baca-baca kalau misalnya manjakan itu ada juga yang dimasukkan ke mispi dan kalian harus hati-hati guys karena kalau misalnya kalian salah dalam memilih produk kalian itu malah justru bisa menyebabkan keputihan yang parah menyebabkan organ intim kalian itu menjadi lebih sensitif dan mudah terinfeksi jadi kalian harus hati-hati dan benar-benar perhatikan produsen ataupun jangan terlalu tergoda dengan testimoni testimoni kayak gitu Kani itu sangat bagus banget buat program kehamilan untuk melancarkan haid, untuk menghilangkan keputihan Nah, uh, jika permasalahan yang aku sebutkan tadi itu hilang, itu tuh insya Allah akan mempermudah kita untuk hamil Nah, masalah-masalah ini tuh yang bisa menyebabkan kita itu sulit hamil guys Tapi kalau misalnya kalian hanya mencoba-coba produk menjagani, mau itu merek apapun Kalian juga tetap harus hati-hati apalagi kalau aku aku lebih memilih yang langsung oral aja daripada harus dimasukin ke mispi kayak gitu. Karena kalian harus hati-hati. Sistem reproduksi kita itu terlalu sensitif. Jadi jangan kalian coba-coba untuk memberikan obat-obatan yang kita aja tuh belum tahu apakah permasalahan kita itu sama sama yang ada di testimoni-testimoni mereka itu kan belum tentu. Lebih baik aku menyarankan kalau misalnya kalian pengen nyobain manjakan nih, lebih baik kalian nyari yang oral aja oh, diminum dan kita cuma ngerasain efeknya. Kalau misalnya membaik, berarti kita cocok. Kalau misalnya justru memperparah, berarti kita nggak cocok. Jadi kita hanya bisa menstoppkannya kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian masukin uh, ke mispi dengan cara memasukkan obat-obatan itu tadi, nah. Itu menurut aku lalu sensitif ya Karena bisa menimbulkan gejala-gejala yang lebih parah kayak gitu loh Beda lagi kalau misalnya kalian itu menggunakan ovule yang khusus untuk keputihan Yang biasanya pil, eh bukan pil sih, sup, yaitu bentuknya sup Yang dikasih dokter biasanya untuk mengatasi keputihan yang parah ataupun yang enggak Dia juga ada yang obat, ada yang sup Jadi kalau yang itu dia itu bakal lumer Jadi nanti juga bakal hilang kayak gitu diserap oleh vagina kayak gitu si hubungan manjakani itu berhubungan dengan kesuburan wanita bisa disimpulkan lah ya kalau misalnya kita itu pengen hamil otomatis kita harus melancarkan menstruasi kita dulu yang kedua adalah kalau misalnya kita mengalami keputihan kita harus mengatasi keputihan itu sendiri karena bisa menghambat kehamilan apalagi yang mengalami menstruasinya itu nggak teratur kayak gitu kita itu wajib banget harus men Teraturkan dulu menstruasi kita, baru kita melakukan terapi-terapi yang lain Syukur-syukur nih terapi yang melancarkan haid itu bisa membantu kita untuk hamil Jadi buat kalian gak so takut, yang penting kalian harus super teliti aja untuk memilih produk-produk uh, yang pengen kalian minum obat obatnya atau herbal-herbal yang pengen kalian minum Jangan gampang tergoda dengan testimoni juga Usahain, kalau saran dari aku, cari obat, uh, cari herbal yang berbentuk pil aja. Daripada harus langsung dimasukin ke V karena itu terlalu sensitif. Kalau misalnya kalian gak cocok, itu justru bisa menimbulkan keputihan yang sangat parah. Akhirnya videonya selesai. Inilah informasi yang aku dapat kasih ke kalian. Semoga bermanfaat. Di next video, aku bakal ngebahas lagi tentang herbal-herbalan yang berhubungan dengan kesuburan, dengan manfaat kewanitaan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya channelku ini sangat bermanfaat buat kalian semua, kaum hawa, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel youtube aku ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan follow dulu IG aku di atas, insya Allah aku bakal balas komen kalian atau DM kalian langsung, kayak gitu. Tapi harus follow dulu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan juga silahkan komen di bawah. Tapi uh, kalau misalnya aku sempat aku bakal balas-balasin. Kalau nggak sempat mohon maaf. Nanti aku bakal balas-balas di video aku selanjutnya. <tuk> Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.